Informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya kita ke kabar pertama. Ada Unggahan Spesial persahabat ya. Tentunya ini adalah momen ketika di acara konser pertama pengantin baru persahabat jadi ya, dan siar. Masya Allah edisi semalam. Leslar ngasih ucapan ulang tahun nih, luar biasa Tentunya di Lesti tambah manis aja nih persahabatnya ya Setelah halal, pantas aja nih Abang Bilar makin nyosor aja persahabatnya. ya Doakan <guluhkan> selalu untuk pengantin baru Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan Dan mudah-mudahan hubungan di dalam rumah tangga mereka baik-baik saja Dan selalu memberikan inspirasi dan kejutan bahagia untuk kita semua Berikutnya kita lihat juga persahabat, teruskan spesial. Ini kabar trending persahabat ya untuk trending musik. Luar biasa tiga negara Indonesia, Taiwan, Hong Kong, yang tentu membuat kita semakin bangga persahabat ya. Indonesia ini untuk trending musik di urutan ketiga persahabat ya Taiwan 15 dan Hong Kong 8. Untuk umum trending umumnya persahabat ya di Indonesia ini nomor satu masya Allah luar biasa. Dan untuk Taiwan ini 30, untuk Hongkong 20 persahabat, yang Masya Allah suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang kita dapatkan dari karya-karya Lesti dan Bilar. Unggahan tersebut di kembali oleh akun Leslar Kedari 01. Ada kalimat caption yang dituliskan yang tadi mengatakan Mama Leslar ngawur pos yang... Oh, tidak betul Ini mama kasih lagi biar jelas tuh Persahabat ya Semangat terus untuk gempur Pertahankan trending nomor satu Di trending umum Dan mudah-mudahan trending musik Bisa nomor satu juga Mudah-mudahan persahabat ya tetap kompak Dan tetap solid Dan kita lihat dalam postingan tersebut Banyak sekali komentar Salah satunya dari akun Aini Syifa Maharani Mengatakan Malaysia sudah on trending 46 Wow, luar biasa persahabatnya di Malaysia juga trending di 46 Mudah-mudahan tentunya untuk lagu, duet, takdir, cinta, Lesti, dan Bila Ini banyak sekali yang diminati persahabatnya Mudah-mudahan saja doakan selalu yang terbaik untuk idola kita Selanjutnya, para sahabat kita lihat pada unggah spesial yang diunggah, diposting oleh Onci Ungu Para ya kita lihat dalam postingan ini Ada kalimat caption yang dituliskan Hembring semua, Leslar, fanbase-nya, label, dan supporters, Spotip Kong Masya Allah, persahabatnya sahabatnya unggahan dari Mr. Enda Ungu Yang tentunya takdir cinta bisa trending nomor satu ini hebring banget kata Oji persabat ya Masya Allah <laughs> Alhamdulillah dengan usaha niat yang tulus Insyaallah tidak akan menipu hasilnya persahabat ya. semangat terus doa terus yang terbaik untuk Leslar untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ya keunggah dedek Lesti yang tentunya unggah special momen ketika acara pernikahan akad persahabat ya. Masya Allah luar biasa untuk like nya aja sih sini sudah mencapai 2 juta persahabatnya suatu kebanggaan memang banyak sekali yang cinta dan sayang kepada dedek Lesti dan dalam postingan tersebut ada komentar dari Teh Meligu selalu yang mengatakan, "Sing selamat langgeng, nepika e, pakai truk kita ketika persahabat ya, sabab semanis dua an abadi, nepika surgana Allah sing enggal dipercantanku ku Allah diwiatkan anak-anak nusaleh salehah amin. Ya Allah, masya Allah ya doa tulus, doa baik." Dari Teh Meli untuk hubungan pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Dan kita lihat juga persahabat ya terbaru nih Abang Billar mengunggah sebuah postingan foto momen juga di acara akad pernikahan persahabat ya ini momen spesial ketika mereka memasangkan cincin nih luar biasa dan ada kalimat caption yang dituliskan panjang banget persahabat ya ini info penting buat kita semua bahwa Rizky Bilar akan bagi-bagi hadiah nih menangkan 10 juta rupiah dan dua bola eksklusif GNT postcard plus tanda tangan Rizky Bilar Masya Allah luar biasa persahabat ya dengan catatan cacatan spam komen tentu persahabat ya pemenang dipilih bukan berdasarkan banyaknya komen kok, tuh luar biasa dalam merayakan Pernikahan Leslar, Rizky Bilar dan JNT Tentunya mau bagi-bagi hadiah bersahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan berkah Amin Ya Robbal Alamin Dalam postingan ini kita lihat banyak sekali komentar dari Leslar Lovers bersahabat ya Kita lihat nih dari akun Instagram Sahabat Leslar Taiwan mengatakan gak mau hadiah, maunya vitamin, Masya Allah Kayaknya kita kekurangan vitamin banget persahabat ya setelah menikah Doakan saja mudah-mudahan ada cedukan vitamin bahagia yang kita dapatkan ke persahabatnya Tetap bersabar dan tentunya tetap kompak selalu mendukung mensupport hubungan Lesti dan Bilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di malam hari di bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. meminucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.